Foto kita berdua tertawa melihat ingkaran ciumanku dari kamu ku sampai Aku berdoa cinta kita untuk selamanya kata ada kata bahagia Kata kamu di sampingku Oh, uh, lihat foto Cómo